Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib. Beliau adalah seorang generasi Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung. Dialah Hasan bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hashim bin Abd Manaf al Hashimi al Mutalibi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belahan hati beliau dan anak dari putri beliau Fatimah Az-Zahra Amirul Mukminin Abu Muhammad sebagai kuniyahnya ia lahir pada bulan Syaban tahun 3 Hijriah menurut versi yang lain ia lahir pada pertengahan bulan Ramadan tahun yang sama Rasulullah SAW mengadakan hakikohnya pada hari ketujuh dari kelahirannya dengan seekor domba Mencukur rambutnya dan menyuruh Fatimah untuk bersedegah perak seberat rambutnya Saat itu ayahnya Sayyidina Ali hendak memberinya nama Harap Menurut versi yang lain itu Ja'far ja namun kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberinya nama Hasan. Ayahnya adalah putra paman Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Demikianlah pula dengan ibu Hasan yang juga putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Syidah Fatimah radhiyallahu taalaanha. Dengan silsilah ini maka. Sayyidil Imam Hasan dan saudaranya Sayyidil Imam Hussein Tidak disamai oleh seorang pun di dalam hal kemuliaan nasabnya Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajah Ia mengatakan ketika Hasan lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang Lantas bertanya Perlihatkan anakku atau maksudnya cucuku kepadaku Apa nama yang kalian berikan kepadanya Aku menjawab Aku menamainya harb Beliau Rasulullah pun berkata Jangan bukan itu Tapi namailah Hasan Itulah perintah Rasulullah Saat Sayyidil Imam Hussein lahir Beliau Rasulullah juga bertanya Perlihatkan anakku kepadaku. Apa nama yang kalian berikan kepadanya? Aku, Sayyidina Ali, menjawab, "Karena aku kepingin nama yang gawat-gawat, nama yang ganas-ganas. Aku menamainya Harb karena tujuanku menamai Harb belum terlaksana." Maka untuk Sayyidil Husain ini, aku namai lagi Harb. Beliau, Rasulullah pun berkata, "Jangan, bukan itu, tapi namanya Husain." Sang kakak yakni Rasulullah Alaihi Wasallam sangat memperhatikan nama cucu-cucunya Beliau memilihkan nama-nama yang bagus untuk mereka Nama-nama yang mengindikasikan optimisme dan peneladanan terhadap nama anak-anak saudara beliau Nabi Harun Alaihissalam Sebagaimana dikatakan anak memiliki bagian sendiri dari namanya maka dari itu para sahabatku rahimakumullah adalah sunnah Sebagaimana yang ditegaskan para fuqoha untuk memilih nama-nama yang bagus, indah, bermakna Karena nama akan bertahan sepanjang masa bersama pemiliknya Diriwayatkan dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu Ia mengatakan Ibuku bertanya kepadaku sejak kapan kamu bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Aku katakan kepadanya sejak ini dan itu. Sahabat Huzaifah melanjutkan. Ia pun mencela dan mencaciku. Aku katakan kepadanya. Biarkan aku. Karena aku mau mendatangi Nabi SAW. Lantas menunaikan salat maghrib bersama beliau. Kemudian aku tidak akan meninggalkan beliau sampai beliau memohonkan ampunan untukku dan untukmu. Huzaifah melanjutkan, "Aku kemudian mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lantas salat Maghrib bersama beliau." Seusai salat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bergegas meninggalkan tempat. Aku pun mengikuti beliau hingga kemudian ada sosok yang menghadang beliau lantas berbisik kepada beliau kemudian pergi aku terus saja mengikuti memantau beliau Nabi Muhammad Wasallam hingga ketika mendengar suaraku beliau bertanya siapa ini aku menjawab Huzaifah ya Rasul Oh beliau kemudian bertanya kenapa kamu Aku pun menyampaikan perkaraku kepada beliau Masalah ibuku tadi yang mencaciku Lalu beliau mengatakan Semoga Allah mengampuni kamu dan ibumu Kemudian beliau Rasulullah bertanya lagi Apakah kamu melihat sosok yang menghadangku tadi? Aku menjawab Ya, aku melihatnya ya Rasulullah Beliau pun mengatakan Ia adalah malaikat yang belum pernah turun ke bumi sebelum malam ini ia meminta izin kepada Tuhannya untuk menyampaikan salam kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwa Hasan dan Husain adalah pemuka para pemuda penghuni surga dan bahwa Fatimah adalah pemuka kaum wanita penghuni surga maka dari itu para sahabatku ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menuturkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Al Hasanu Wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Hasan dan Husain adalah para pemuka pemuda penghuni surga. Direwetkan dari Abu Bakrah yang mengatakan, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mimbar, sementara Hasan bin Ali berada di samping beliau. Secara bergantian beliau kadang menghadap ke arah jamaah dan kadang menghadap ke arah Hasan. Beliau pun lalu bersabda: Inna bni Hada Syidun, walla Allah ayslihabih bayna fiat ini al-zimat muslimin Sesungguhnya putraku, cucuku ini adalah pemuka sayyid Mudah-mudahan dengannya Allah mendamaikan antara dua kelompok besar dari umat Islam. Inilah petunjuk Nabi tentang. Syedina Hasan bahwa nantinya akan mendamaikan dua kelompok manusia yang saling berseteru atau saling bermusuhan. Diriwayatkan dari Abu Bakrah, radiallah Ta'ala juga, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam saat itu menunaikan salat. Ketika beliau sujud, Hasan itu melompat ke atas punggung dan tengkuk leher beliau, ditumpangi leher atau punggungnya kancing nabi Rasulullah SAW pun bangkit dari sujud dengan lembut agar Hasan tidak terpelanting pelan pelan pelan Abu Bakrah mengatakan beliau melakukan itu sering lebih dari sekali begitu beliau selesai sholat orang-orang berkata wahai Rasulullah kami melihatmu melakukan sesuatu kepada Hasan yang belum pernah kami lihat engkau melakukannya. Beliau pun bersabda, "Innahu raihanaati minad dunyaa wa inna bani hadza sayyidun." Wa sallallahu tabaarakata 'aalaa ay yuslihu bihi baina fi'ataini minal muslimiin. Sesungguhnya ia adalah pujaan hatiku dari dunia dan sesungguhnya putraku ini adalah pemuka, sayyid dan mudah-mudahan lantaran dia Allah Tabaraka Ta'ala mendamaikan antara dua kelompok dari umat Islam Ada kisah lain diriwayatkan dari Abu Buraidah Ia menuturkan Rasulullah SAW ketika itu sedang menyampaikan khutbah kepada kami Tiba-tiba Hasan dan Hussein datang dengan mengenakan gamis merah Keduanya berjalan kaki dan tergelincir, jatuh Rasulullah pun turun dari mimbar lantas menggendong keduanya dan meletakkan keduanya di hadapan beliau Kemudian beliau bersabda Allah Maha Benar Innama amwalukum wa fitnah Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah ujian Aku melihat dua anak ini berjalan dan tergelincir Lantas aku pun tidak sabar hingga menghentikan pembicaraanku Atau khutbahku dan mengangkat keduanya Para sahabatku yang dimuliakan Allah Demikianlah Kisah masa kecil Sayyidil Imam Hasan bin Ali Dan akan kita lanjutkan ke episode berikutnya Wallahu ta'ala a'lam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh